sebenarnya berawal dari gw ke kemarin yang sedikit mencoba section downhill nya saya merasa ada rangsangan adrenalin kalau sepedaan sampai sini mantap Dimpor. Ini mulai dari sini saya niat untuk menekuni olahraga ini ke arah bathhub mountain bike kan roadside cycling. eh kacauatan, filter lensa, warna merah mau nyelam ini iya, teman baru saya, ini malu ini umum, kalau yang ini yang habis, gasi 4 tadi iya, gajan, gajan, boros gajan-gajan kemudian om Leo ngajakin ke Cekoleh terusin-terusin, wah Cekoleh drive kok kayak gitu ya, apa kasket empat saya masih mumpul kalau hiking pikir ya, harusnya pakai sepeda yang sepedanya lebih karang trail sih. Pas ketempat kan cuma eksis sport. Saya juga kalau dipaksain. Sudah sampai Pak, cek pola ya Paknya, terus terang-terang. Bayar tujuh puluh lima ribu. 75.000 boleh mari fotografi di sini oh. orang. Foto yang dadil. Ah, nah, oh. iya. Halo udah sampai guys. Alhamdulillah. Ya, banget enggak hmm. hujan, Sebenarnya track Cikola ini membuat saya kewalahan sih Ditambah lagi belum terlalu menguasai sepeda baru saya Wong baru satu hari di tangan saya gitu Lalu persiapan aksesoris pendukung juga ala kadarnya Helm masih helm road bike Nggak full face Sarung tangan lupa Sama deker kaki juga ketinggalan Saya juga baru tahu istilah Drop Jump helm Ya Baru di sini. а uh. Uh. Entah itu overspeed atau saya kaget dengan momentum ke depan, saya kehilangan gripnya atau wash off biasa. Jatuh -jatuh. Udah kita udah. Wah, ya sekali Come. Look at that dia tetap harus waspada mirip cuma lebih teknikal aja banyak akar, <tuk> tapi ini saya kasih sudah <tuk> <enggak duduk> dulu <tuk> <Ini duduk tuk> kaget lagi nah, ya. mereka nah. ini, aja, ini kita bilangnya track A Sraik. waduh, oh. oh, drop kiri, chicken, oh Drop! Drop! Drop! Drop! Wow! Drop! One one! One one! Sampai-sampai Lepas aja gripnya Go Go Go mau oh, nabrak ini oh, nabrak. Oh, oh, sabar, sabar. <laughs> oh, nabrak ini tapi sabar, sabar, bukan? enggak, enggak oh, mantap yuk drop aduh shoot kita nah, <laughs> nah, <hampir laughs> drop. drop drop wah drop nah, kita juga kalau apa namanya gitu loh <laughs> Tuh, kiri kan? Loh, drop! Drop, lagi, Drop! Wah, lepas. nih, oh, ada Ya apa apa? Oh, eh? ya, itu. Ya. Oh enggak dulu lupa. lupa tadi ya